Halo anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini Untuk materi kali ini yaitu menentukan luas bangun datar dengan satuan tak bagus dua Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menentukan luas, satu, luas suatu bangun datar dengan persegi satuan Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian nantinya akan atau bagaimana cara menentukan luas bangun datar dengan segitiga satuan ya. Perhatikan contoh berikut ini Menentukan luas bangun datar dengan satuan tak bagu, ya. Ini yang kemarin kan Pelajaran yang sudah Pembelajaran yang sudah Pak Disi jelaskan Pada pembelajaran uh, Yang kemarin Kemudian uh, Untuk kali ini Kalian yaitu menghitung luas persegi panjang dengan satuan uh, maaf dengan segitiga satuan seperti yang ada di gambar ini. Nah, bagaimana Pak cara mengerjakannya? Sama sebenarnya anak-anak seperti yang pembelajaran kemarin yang sudah kalian pelajari itu, ya. Jadi ada yang pertama kalian juga bisa langsung menghitung titik-titik yang sudah Uh, titik titik segitiga ini yang sudah mengisi bangun datar ini yang membentuk persegi panjang ya. Coba kita hitung. satu dua eh, maaf dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Jadi luas persegi panjang sama dengan 16 segitiga satuan. Ya, itu kalau dihitung uh, per titik ya, per titik uh, segitiga yang membentuk bangun datar tersebut. Kemudian kalau dibuat perkalian Pak, bagaimana? Sama. Ya. Karena ini membentuk persegi panjang, bangun datar persegi panjang. Jadi luasnya itu adalah panjang dikalikan lebar, ya, panjangnya berapa? panjangnya berapa kita hitung? satu, dua, tiga, empat. Ulangi, panjangnya berapa? satu, ya, satu, dua, tiga, empat, ya. kita tulis di sini empat. panjang, panjang sama dengan 4 ya nah ini. lebarnya berapa? sama, kita hitung juga 1, 2, 3, 4 lebarnya 4 nah, kalau sudah ketemu kalian tinggal mengalihkan panjang dikali lebar 4 dikali 4 sama dengan 4 dikali 4 Sama dengan 16 ya. Seperti anak-anak ya. Baik Di sini Pak Dikki, Ada contoh Soal ya. Berapakah luas Segitiga pada Gambar di layar ini eh, Maaf Berapakah luas Iya, luas segitiga Berapa persegi satuan Luas segitiga di gambar ini Maksudnya seperti itu ya Di sini yang ditanyakan adalah Luas segitiga yang membentuk persegi satuan Coba kalian pahami Luas segitiga yang membentuk persegi satuan Sedangkan di sini kan ada bangun Bangun datar segitiga ini Di dalamnya ada segitiga, ada persegi Ya, coba karena di sini yang ditanyakan persegi satuan, yang persegi satuan dulu coba kita itu ada satu, dua, yang ini pak bagaimana karena beda, karena membentuk segitiga satuan, ya segitiga satuan itu, itu kalau membentuk suatu persegi itu kan ada dua, ya. Coba perhatikan, apa kalau persegi satuan? Coba di dalam persegi satuan itu sama dengan dua segitiga satuan. Jadi, persegi ini terbentuk dari dua segitiga satuan. Nah, maka dari itu, di sini kita tinggal menghitung segitiganya ada berapa: satu, dua, dua. Segitiga ini akan membentuk suatu persegi satuan berarti ini tambah ini sama dengan sa satu satu tuh yang ini juga ini tambah ini sama dengan satu juga membentuk persegi satuan nah sekarang sudah ketemu berarti di dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Empat benar sekali, anak ya, Nah, ini ada empat persegi satuan. Nah, sampai di sini dulu. Uh, Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah Pak Disi sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Ya, tetap semangat. Ya, merdeka belajar. Patuhi protokol kesehatan, ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.